Presenter Serba Bisa, Boy William, ternyata salah satu sahabat dekat Ayu Ting Ting. Hal itu diungkapkan oleh Ayu Ting Ting di sebuah acara talk show. Boy William pun unggah potret manis bersama Ayu Tingting di Instagram Seperti apa kedekatan Ayu Tingting bersama Boy William? Ayu mengatakan jika dirinya dan Boy William sebelum ia ngetop sering kerja bareng Ayu juga mengungkapkan bahwa Boy William saat mengawali karirnya kesulitan menggunakan bahasa Indonesia. Pelantun lagu Alamat Palsu itu membuat Boy belajar bahasa Indonesia. Hal ini terungkap pada sebuah postingan akun TikTok Ayu Ting Ting jadi waktu dulu, waktu Ayu belum ngetop bareng sama Boy juga ini kita udah sering banget kerja bareng-bareng. Jadi waktu dulu kita punya acara dan Ayu disuruh jadi host bareng sama Boy. Dan Boy ini nggak bisa sama sekali namanya bahasa Indonesia. Jadi disitu acara disuruh. Nyebut 250 orang dipanggil satu-satu ke atas panggung kata Ayu Karena Ayu Tingting -ting takut jika Boy William salah sebut nama orang Akhirnya ibu Belkis itu yang menyebutkan nama-nama tersebut di sebuah acara Udah gitu nama orang kan dipanggil nggak boleh salah dong Kalau dia yang manggil bisa belepotan yang ada dia ngomong digambarin orang jadi kue yang nyebutin namanya, kata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan Boy William memang tengah hadir di sebuah acara. Mereka pun tampak akrab dan selalu bersebelahan. Dalam unggahan tersebut, Boy William ia menyebut jika Ayu Ting Ting adalah bestie yang memulai karir dari nol bersama. Bestie mulai dari nol bersama, berantem melulu di tengah jalan, tapi apapun itu are still my bestie from zero, kata Boy William. Lantas unggahan tersebut bikin heboh netizen, banyak yang mendukung jika keduanya menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Udah sesuai dengan kriteria Bill Gates, komentar netizen adem banget lihat boy sama ayu auranya nyatu komentar netizen yang lain cocok minimal nikahlah komentar lainnya jodoh memang takkan pernah tertukar sahut netizen lainnya nah bagi kalian yang sudah nonton video ini bagikan komentar kalian di kolom komentar ya apakah memang cocok boy William dengan ayu Nah, jangan lupa klik like video ini dan subscribe. Bye!